Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita Di malam hari ini Kita lihat kekiutan dan kegesrekan Dari Lesti dan Bilar Insyaallah, Walaupun ini video lama Tetap kita merasa happy Dan pasti bahagia sekali Ketika melihat kegesrekan, kekiutan Dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu bahagia dan selalu menyuguhkan Kejutan-kejutan untuk warga Konoha, amin Diasikin aja ya oleh Lesti dan Bilar Kemudian para sahabat kita lihat di postingannya official di collection Salah satu fanbase dari Lesti Lovers Ternyata sudah standby di studio RCTI Ini keren banget persahabat Kita lihat kalimat caption yang dituliskan Pak Admin paling gercep live RCTI Wow Lesti Lovers sudah standby Dan siap membawa pulang Piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali ya, respon dan tentunya komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun bangher454 mengatakan, Bismillah bang dan semangat terus, semoga dapat dua piala, amin. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Skyblue mengatakan, Bang nanti live ya, semangat semoga bawa piala, amin. Bismillah aja persahabat ya, doakan. Semoga berhasil malam hari ini Bunda Lesi Kejiora menyabet Piala Penghargaan Indonesian Music Award 2022 Untuk berikutnya ya pastinya kita mendapatkan Cidukan vitamin yang sangat Membahagiakan di malam Jumat ini Kita simak persahabat Ada video Papa B Yang sudah standby juga Di pinggir lapangan sepak bola Kali ini Papa B Persahabatnya main sepak bola bareng Club Golden Warriors Wow terlihat ya Papa B Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ceria Masya Allah idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Amin terlihat persahabat ya senyumannya Masya Allah membuat kita happy banget malam hari ini ini vitamin malam Jumat persahabat untuk warga Konoha Alhamdulillah Selalu diberikan kebahagiaan Oleh Lesti dan Risti Bilar Kita lihat juga kelima caption yang dituliskan Alhamdulillah ada vitamin lagi Sehat-sehat selalu Papa B Amin, doakan yang terbaik ya Untuk Papa Bilar Semoga selalu diberikan kesehatan Dan Papa B juga main bareng Bang Adi Sky itu Walaupun beda tim Mereka tetap tentunya di lapangan Selalu bersahabat Masya Allah Sehat selalu untuk kalian Mudah-mudahan ada cidukan vitamin yang lebih cute malam hari ini, mudah-mudahan ada kebahagiaan yang lebih kita dapatkan dari Lesti dan Bilar, pastinya. Kita masih menunggu cidukan terbaru lainnya, jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh